Hotel 1837 sampai 1896 yang mempunyai 12 anak. sebagai tempat sembahyang ada meja sembahyang besar di tengah ruangan disitulah diletakkan abu leluhur dari Margateng yang tentunya sangat dihormati acara sembahyang dilakukan di setiap hari besar imlek atau tanggal 1 dan 15 di setiap bulan siapa pendirinya mari kita simak bersama-sama cerita dari Ibu Vera keturunan langsung dari sang pendiri saya Vera keturunan dari Tenghobun generasi keempat nah, saya berada di rumah yang sudah sangat tua tapi masih terawat dengan segala peralatan yang masih dibilang baik berfungsi bisa dirudukin bisa dipakailah. Nah, rumah ini didirikan pada tahun 1904 dengan penanggung jawab eh, dari anak dan pun yang keenam. Nah, eh, kami masih bisa mempertahankan rumah ini dengan segala aset yang ada di dalamnya. Itu berkat satu perkumpulan keluarga yang... Terus kami uh, apa, usahakan untuk tetap perkumpulan ini selalu ada dan rumah ini awalnya adalah sebagai uh, kantor dagang. Nah sekarang uh, dengan berjalannya zaman yang begitu cepat, jadi uh, rumah ini berfungsi sebagai tempat berkumpul seluruh anggota keluarga tuh yang berada di manapun itu kita selalu adakan satu tahun sekali dalam acara menjelang Imlek atau tiga tahun sekali kita reuni besar nah, jadi untuk e, saat ini rumah ini diperuntukkan hanya untuk anggota keluarga ter e, yang masing-masing tahu kodenya satu abad hanya melewati pintu itu. Sudah seharusnya jika bangunan ini dilindungi dan dirawat menjadi cagar budaya bukur yang diwariskan lagi untuk keturunan kita selanjutnya.